Google DKK dicuri hacker, ada email dan password Penyedia jasa keamanan siber not locker menemukan 26 juta data Login website populer telah diretas hacker Data tersebut terdiri email dan password atau kata kunci Untuk situs web ternama seperti Facebook, Google hingga Spotify Dan kalau Indonesia biasa-biasa saja, ini akan menjadi masalah Mengapa Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat-sangat strategis, ya e, ternyata responsnya cuman e, seperti Pak Marty lakukan, protes keras di awal dan menuntut penjelasan. Tetapi setelah penjelasan tidak ada lagi tindakan. Data login yang dicuri berukuran lebih dari 1,2 terabit. Hacker, menurut NotLocker, memanfaatkan malware atau program jahat tipe trojan yang telah dimodifikasi. 26 juta data login yang dicuri terdiri dari 12 jenis situs web yang berbeda seperti media sosial, game online dan layanan email. Kurang dari 6 hari sudah bisa dilakukan Tapi tetapi ada tetapinya. Kami juga tidak ingin gegabah. Artinya mentang-mentang bisa dilakukan kemudian kami masuk terlebih dahulu enggak. Karena kalau enggak kami juga bisa diduga melanggar praktisi mereka. Data login yang berhasil diambil termasuk data Google 1,54 juta data, Facebook 1,47 juta data, Amazon 209.000 data, Shopee 17.000 data, Apple 127.000 juta data. Netflix 170.000 data, Spot TV 61.000 data, YouTube 7.000 data hingga dan PayPal 145.000 data Listening to the Muslim Cyber Army. We are anonymous. We really support what you do. Anonymous is not a whole Islamic religion. But anonymous is very supportive of Cyber Army Muslims. We are always behind you. And The time has come for the people of the world to unite. You cannot wait for a revolution. You are a revolution itself. We are a revolution. Selain data login, data yang dicuri juga mencakup 1,1 juta alamat email, 6,6 juta file yang disimpan di folder download, dan 2 miliar data penyimpanan browsing atau cookie, miliaran cookie yang dicuri berkaitan dengan website macam YouTube, 17,1 juta, Facebook 8,1 juta, Twitter 5,2 juta, Amazon 3,5 juta, Mediafire 3,2 juta, dan Ebay 2 juta.